so aku miso tenor so aku subek buat waker, buat jual pabrikmu tak tuku tak perlu, nee. Aduh. Dampak pada 18 tenaga kerja dari 29 jutaan di Jawa Timur. Hampir 2000 ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16 ribu pekerja ditanya terpaksa di rumah dan PHK ini terpaksa dilakukan lantaran manajemen sudah tidak bisa lagi menutupi beban operasional imbas dari wabah Covid-19. Karyawan yang di PHK juga hanya diberi pesangon sebesar kali gaji, berbeda dengan ketentuan untuk tenaga kerjaan nomor. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ora bakalan lupo Halo ya. aku kan mahmu yo ya. mati Kantiati kang suci nyenyuon lan mirakati, tapi saking sambi homolan loro pinaring tombol. Iki sudah le ora dipikir, sabar. mikir mikir Aku kerja kerjo suwi. Enak 5 tahun aku nyambut kene kok. kono aku, mehak aku. sabar. Besok bakal oleh penggenan kapan? kapan, bu? sama Dewi butuh makan bendino butuh duit ini bendino dibayar listrik ragat sekolah intan, arti dibayar kayak duit gambar opo sabar saya ingin ini, Bok dodolannya sampean bendino, dodolan bantingan payu lima ngungkus, pulau ngungkus cukup? apa cukup? ngeragata WDW Uret Bedino enggak sabar sabar sabar sabar berjawa sebarang kecepi mas uwe so mas masaknya ibu makanya orang usah komentar Selamat Hari Mati Selamat Hari Hari Mati Selamat Hari Mati Tuh mikir Kuh mikir Kus melek oleh Taman jenekan Sintan Mbah aku suet suet suet suet suet suet aku juru jenek kuburan ini kamu <tuh> mau cantik udah, udah, udah jenekan kok tetangku loh lah, <tuh> lah <Lala. tuh> omah metan kali Terus. <tuh> Sopo tole, saat ini nggak kenal laku. Wong dulur mati, tolong mati pelayunnya Mati. Lah, lah, kulo Sawangan huh. Terus gue maesa tulisannya sopoh ini basu eh, ini mati, kula mati, kula mati. kecelakaan, kecelakaan. aku mau mati kau, <tuk> gitu -gitu, menang. Oh. Kok gembeng. Rungokno ya tak omongi lek. Judho pati rezeki, kuwi wis garise Gusti. Gusti Allah Kang akarya jagat. Awake loh mek wayang dalange ya? Eko. Kok ngejak guyon. Awak iki mek wayang. Ora manuk dalange tho. Gitu. Saiki le ya awakmu sing kepunggut. Tapi besok suemben so ya iso kae kae kae kae. Ya uga aku. <tipas> Ndeleng tenangan ngoten pun pantas Ba. Tenangan pun sepoh, dak nek semono oh. lho. Kulo rapi eh. mawon sik dereng kok. Ora kenek semono. Umur dak nek nggih patokan. Rungokno. Awakmu ah, kelingan Raden Ajeng Kartini pahlawan bongsong kui mati nih umur piro eh inten laya aku takut maksud daruh awakmu hmm. <laughs> kui mati nih umur selangkung, selangkung selawe bah terus penyanyi pop zaman semono penyanyi pop sopos tidak kenal nih ke Ardila mati umur rong puluh eh terus kui kerut cobain Coba, nulis naskah, Penyanyi luar, cire. Hmm. mati nih umur. Itu likur, mboh, Mboh, mboh. Karepnu, karepnu. Karepnu. Karepnu. Karepnu. Karepnu. Karepnu. tenang nuatimu saiki sing happy asmara, Oh mati otik Aku mati sakit patah aku mati di pangan oke aku. Oh lo <SILENCIO> bicara tentang purnama, awan hitam, dan suara raungan hewan-hewan nocturnal sedang berkeliaran menjadi pertanda dari Tuhan bahwa datangnya kegelapan. Semesta bukan bercanda, tapi itulah pertemuan. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. kan Harapmu menutup karepe gostimu Uang nandur bakale ngunduh Ngunduh lo ing pakarti Sa lali Joy, England, past the